sebuah cuitan di media sosial Twitter yang menyebut adanya personel pasukan pengaman presiden atau pas pampres melumpuhkan drone liar. Hal tersebut dilakukan saat pembukaan PON ke-20 di Papua sedang dilaksanakan. Hingga saat ini, cuitan itu telah disukai lebih dari 4.400 akun dan di retweet lebih dari 1.000 kali. Cuitan tersebut disertakan dengan sebuah foto yang menampilkan seorang pria memegang alat berwarna hitam diduga senjata pelumpuh drone. Pria itu mengarahkan alat tersebut ke langit-langit untuk melumpuhkan drone liar yang terbang di sekitar lokasi pembukaan pon Papua. Dalam cuitan itu, disebutkan ada 15 drone yang telah dilumpuhkan oleh personel pas pampres. Drone tersebut diduga belum mendapatkan izin atau tidak menuruti aturan saat diterbangkan. Dalam menerbangkan drone, ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi. Beberapa di antaranya adalah, drone tidak boleh diterbangkan di wilayah terlarang, kawasan udara terbatas, dan kawasan bandar udara. Drone juga memerlukan sertifikat dan surat izin jika digunakan di luar kepentingan hobi dan rekreasi seperti pengambilan film atau pemotretan. Drone yang diterbangkan di area pemukiman juga perlu memerhatikan aspek tertentu agar tidak melanggar aturan jika melanggar, pihak yang menerbangkan Drone akan mendapatkan sanksi, berupa denda 100 juta hingga 5 miliar rupiah dan pidana kurungan dari satu hingga lima tahun.